Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di channel warna grafika studio channel kesayangan ya teman-teman ya ini channel besar nih warna grafika ini teman-teman ah, saat ini saya ini plastiknya ah, menghalangi itu plastiknya menghalangi ini youtuber besar di kota Batam mahaka emas studio Aslinya Ustadz, tapi channelnya Musik Jedak Jeduk nih teman-teman Ustad boleh gak? <laughs> dengar musik jedak jeduk Nah eh, <tuh> Pada video kali ini Saya ingin kembali Mengulas tentang Apa ya, masalah Kuku menghitam itu ya teman-teman ya Jadi karena Dulu saya pernah Bikin video Tentang video eh, Mengatasi kuku menghitam dan ternyata video itu mendapatkan respon yang cukup banyak dari penonton ya teman-teman Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel warna Grafika Ataupun mungkin Kuku kuku jari anda itu eh, Terkena martil atau palu Rasanya pasti sakit bukan eh, Rasa sakitnya itu Melebihi Rasa sakit hati ataupun Sakit gigi kata Om Megi Z Sehingga saya sempat bikin eh, Video kedua juga Banyak juga responnya gitu Nah sekarang saya mau mau bikin video lagi nih teman-teman ya biar terkait videonya nah jadi sebelumnya sebelum saya lanjutkan eh, videonya bagaimana eh, mengatasi kuku menghitam eh, penyebabnya apa di like subscribe dulu ya teman-teman warna grafika studio sama mahaka emas entertainment ya teman-teman ya Please like and subscribe to support Warner Grafika Oke teman-teman kita lanjut ke pembahasannya Jadi eh, saya sering eh, mendapatkan pertanyaan di komentar eh, tentang masalah kuku yang menghitam ya Macam-macam sih pertanyaan kawan-kawan Ada yang katanya gue datang ke sini Kaki gue ketimpa kayu, ada yang gue datang eh, ke sini, katanya tangan kejepit, pintu mobil gitu ya. Terus eh, ada lagi pertanyaan, Bang, aku eh, gak ketimpa apa-apa, tapi kukuku menghitam. Nah, ada lagi juga, Bang, eh, kuku saya, kuku jempol kaki saya menghitam, eh, udah lama, tapi gak sakit, tapi hitamnya gak hilang-hilang. Nah, bagaimana cara? Caranya solusinya mengatasinya ya. Nah jadi uh, ini uh, saya bahas berdasarkan pengalaman karena saya juga dulu korban. <laughs> korban kaki ketimpa kayu terus hitam gitu kan. Nah makanya saya bikin video tuh mau tutorial mau apa berdasarkan pengalaman. Pengalaman percintaan aja yang saya nggak bikin di sini ya teman-teman. ya -teman. nah, jadi saya ngerokok dulu dah ngilangin grogi. <laughs> maklum pemula wong wong, wong. Yeah. Jadi gini ya teman-teman e, kuku menghitam itu penyebabnya e, ada beberapa ya ada beberapa hal ya pertama mungkin e, karena faktor e, yang kukunya menghitam itu dia pengidap diabetes ya. Peng kalau pengidap diabetes, jangankan kukunya ya. Kadang-kadang kulitnya pun menghitam tuh ya teman-teman ya. Eh, yang kedua, eh, kondisi tubuh sedang tidak bagus ya teman-teman. Jadi kondisi tubuh sedang tidak bagus juga menyebabkan eh, kuku itu kadang-kadang putih ya di sini. Kadang-kadang juga hitam ya tergantung ya masing-masing orang beda ininya ya teman-teman nah yang ketiga itu bisa disebabkan karena sering pakai sepatu sempit ya biasanya itu eh, olahragawan ya olahragawan pakai sepatu mungkin sepatu bola sepatu futsal. nah terus biasanya kita sering lihat tuh eh, demi gaya gitu kan pakai sepatu yang meruncing ke depannya gitu sampai lincip sepatunya tuh ya kan nah But, seperti itu juga biasanya di orang-orang kantoran ya yang dari pagi ke malam pakai sepatu ya kayak orang bank misalnya ataupun siapapun yang suka pakai sepatu ya gitu itu biasanya eh, nggak ketimpa kayu juga jempolnya menghitam karena terhimpit tuh teman-teman ya nah nah yang selanjutnya kuku menghitam itu bisa karena cedera ya cedera ketimpa atau kejepit ya ketimpa martil atau uh, ketimpa kayu ya kalau ketimpa cewek nggak dia Enggak hitam dia kuning <laughs> ini maka lagi masuk angin ya jadi jadi uh, antenanya lagi ini dia lagi hilang sinyal kan ya? <laughs> nah jadi nah jadi treatmentnya itu Beda-beda ya teman-teman ya Jadi kalau untuk Untuk menghilangkan kuku hitamnya itu Macam-macam ya teman-teman Ada yang kukunya menghitam e, Seiring dengan metabolisme tubuhnya kuat Kebutuhan vitaminnya tercukupi ya e, Dia jadi e, kuku hitamnya itu bergeser Seiring dengan tumbuhnya kuku ya. Jadi yang hitamnya itu Kegeser ke depan, ke depan, ke depan, habis. Akhirnya eh, kembali normal ya. Nah, kuku menghitam itu disebabkan karena kekurangan biotin nih, teman-teman nih, ya. -teman, nih, biotin ya. Jadi, buat yang bertanya, gimana caranya mengatasi eh, kuku yang menghitam? Udah lama ya, udah lama. Terus nggak nggak hilang, hilang hitamnya itu berarti dia ada eh, infeksi. Di bawah kuku itu, kulit di bawah kuku itu ada ada infeksi, ya teman-teman. Itu luka dalam lah, jadi darahnya membeku di antara kuku dengan eh, kulit itu, ya. Gitu, kalau dia memang sudah lama nggak bergeser, tuh, ya teman-teman, ya. Nah, jadi teman-teman boleh eh, mengkonsumsi biotin ini karena biotin ini selain untuk vitamin, untuk menumbuhkan rambut, menguatkan rambut. Fungsinya juga untuk kesehatan kuku. Nih, biotin teman-teman bisa beli di Shopee nanti linknya saya taruh. Di bawah. di bawah di deskripsi ya. Nah, ini untuk rambut, untuk bewok, untuk kumis, untuk janggut, untuk kuku, untuk mata, uh, untuk kulit. Nah, ini ya biotin ya. Nah, untuk biotin ini juga ada macam-macam teman-teman bisa beli sesuai kebutuhan ya. Ada yang 5000. MCG ada yang 7500 ada yang 10.000. Nah, untuk lebih detailnya tentang biotin ini, teman-teman boleh lihat di Google ya, di Alodok ya, atau saya juga ada upload nih kemarin ngulas tentang biotin ya, teman-teman. Tapi kemarin ngulasnya untuk ini, untuk nembuhin kumis jenggot uh, ini rambut rontok ya, teman-teman Nah, beda uh, halnya kalau... Eh, kukunya menghitam itu karena trauma Cedera ya teman-teman ya teman-teman nah, itu Bisa lihat video ya saya yang sebelumnya Itu pakai trombopop Ya Beli di apotik ada juga trombopop Itu nanti dioleskan di yang eh, Bengkaknya ya Karena itu Pakai trombopop itu Dia cepat hilangnya Nah kalau enggak teman-teman boleh Kompres dingin ya Teman-teman nah jadi uh, solusinya juga untuk cepat cepet ngilangin ini ya ngilangin kuku hitamnya kalau teman-teman nggak mau minum biotin ya berarti ke dokter lah kuku kuku lamanya itu di, dicopot gitu sehingga dia nanti uh, tumbuh kuku yang baru teman-teman ya sakit nggak bang uh, pernah ada ada pengalaman di sini juga, kawan saya kukunya hitam, gitu. Terus, dia ke dokter, kukunya dicabut. nggak sakit katanya, karena dibius dulu, kan. Dibikin kebas pas, pas di kuku yang mau dicabutnya itu, ya, teman-teman. Tapi jangan coba-coba cabut sendiri, ya. <tik> Bisa tak kain-kain, ya. Iya, <tik> kan? <tik> Jawab iya aja lemes dia. <tik> ah, gitu, ya. Makanya kalau hitamnya karena... E, trauma ketimpa kayu atau kena martil itu di video saya yang e, lama itu Itu langsung dibolongin di kukunya itu, jadi dikeluarin darahnya teman-teman. ya Saya enggak, saya pengen nunjukin kaki saya sih tapi nanti dibilang gak sopan Karena dulu saya kan ketimpa kayu itu ngenyut-ngenyut, langsung saya bolongin, keluarin darahnya, pencet-pencet-pencet. Nah, gitu, itu nggak pakai lama ngenyutnya ya teman-teman. Tapi kalau dibiarin dia... E, dibiarin aja pertama sembuhnya lama tuh bisa beberapa hari mungkin minggu ya masih berdenyut aja dan setelahnya itu juga kukunya jadi hitam terus gitu ya teman-teman ya. Ya pilihannya ada di teman-teman ya. Tapi kalau untuk untuk solusi yang enaknya sih ini ya minum minum biotin supaya infeksi infeksi di kukunya terus e, trauma dalamnya itu terobati ya, jadi nanti hitamnya itu menghilang ya, teman-teman nih, biotin tuh, tuh biotin ya teman-teman ya, ini mereknya ada macam-macam ya, teman-teman, kebetulan saya punya Nutrilab, Nutrilab ini uh, produksi dari Amerika ya, teman-teman ada banyak merek lah, ya teman-teman ya, oke, gitu aja dari saya, solusinya, buat yang kukunya menghitam dan pengen hilang cara mengatasinya juga, ya penting, vitamin Uh, untuk mengatasi kuku menghitam ya teman-teman akhirnya saya pamit undur diri jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Warna Grafika Studio dan mahaka emas yeah, studio, eh entertain. ini lagi irit suara lagi, lagi demam ya teman-teman akhirnya saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh please like and subscribe to support Warner Grafica